karena apa? karena data yang diberikan tadi seperti yang saya jelaskan itu adalah sebuah data point cloud Bapak. bukan data dari uh, seperti ini bukan data da yang berasal dari kamera dua dimensi atau berupa warna jadi ini adalah berupa uh, 3D shape begitu ada uh, ada tambahan informasi dari depth-nya. jadi uh, itu yang kemarin saya uh, propos solusinya jadi masalah terbesar yang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 Yang saya proses adalah data point cloud yang sebelumnya uh, telah saya jelaskan, yaitu berupa data tiga dimensi yang uh, merepresentasikan dari uh, scene yang didapatkan dari kamera laser sebelumnya. Dan di sini sudah uh, terbukti dari penelitian saya sebelumnya atau uh, publikasi sebelumnya bahwa ketika menggunakan kamera 3D itu tidak terpengaruh oleh pencahayaan yang berubah-ubah begitu pak ya? Oke. Okay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 Uh, sistem deep learning yang saya buat. Sedangkan sebelumnya saya masih, uh, nah, saya masih terbatas di objek detection saja, Bapak Ibu. Jadi hanya bisa uh, apa namanya mendeteksi apakah di objek atau bukan. Jadi masih belum bisa membedakan dengan bantuan dari deep learning, dengan menggunakan deep learning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 untuk berkecimpung di dunia 3D seperti ini, itu memang masih belum banyak yang saya ketahui sejauh ini yang mereset dengan menggunakan kamera 3D begitu, Bapak-Ibu. ya. Jadi, computer vision dengan data tiga dimensi ini atau 3D computer vision masih menjadi topik yang hangat akhir-akhir ini, apalagi dapat dikabungkan dengan deep learning yang memang sudah tren lebih dulu di dunia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 Sripto, monitor ya. Atau Bapak Ibu, mungkin uh, yang ingin ditanyakan, silahkan langsung bisa di kolom chat, atau bisa langsung resham dan juga uh, open mic. Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan yang berselahkan, boleh melalui kolom chat ataupun juga boleh raise ya Bapak Ibu. Boleh ya, tanya macam-macam ya dari pengenalan. Boleh tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Alvan terkait dari pengenalan atau dasar-dasar dari computer vision dan juga machine learning. Sebenarnya banyak sekali ya dari computer vision machine learning. Tadi juga ada video yang nanti bisa kami share juga ada penelitian riset tentang video machine learning yang tadi sempat kita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 itu dari satu foto pipa saja bentuknya berbeda-beda atau bagaimana, Mas? Oke, terima kasih Bu lestari atas pertanyaan. Mungkin dapat langsung saya jawab ya, Mas Ripto? Ya, silakan. Oke, saya kembali dulu ke Di sini. Jadi menjawab pertanyaan dari Ibu lestari untuk 700 data yang saya gunakan sebagai saya ketemu lagi, ya. Nah, di sini ada sekitar 700 data lebih, ya, yang uh, saya gunakan sebagai data latih dan juga data pengujian dari model uh, deep learning saya. Itu uh, untuk foto pipanya atau data pipanya itu memiliki data yang berbeda-beda, ya, Ibu. Jadi, di sini uh, prosesnya dari awal itu saya lakukan nah data seperti ini point cloud ada tiga sim di sini saya bedakan seperti belok well kredit well dan juga nah, masing -masing dari nah masing-masing dari masing-masing dari sim ini dari belok kredit dan belok dari itu masing-masing memiliki seratus eh memiliki lima puluh lima atau 50 data yang di dalamnya terdapat banyak objek begitu itu jadi sebelum dapat menjadi data set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 apa namanya dari deep learning itu memerlukan pengenalan yang misalkan di objek yang sama atau di IPL dalam ini saya saya berikan contoh itu harus bukan harus ya itu sebaiknya dia memiliki pose atau apa namanya variasi-variasi objek yang berbeda-beda begitu sama seperti misalkan di namanya misalkan, nah, misalkan di sini untuk melakukan pengenalan dengan uh, objek misalkan mobil, uh, sepeda ataupun anjing ataupun yang lain, nah itu harus memiliki banyak data, itu pun yang uh, saya lakukan juga di penelitian saya, jadi misalkan di 700 data itu memang 700 keseluruhannya beda-beda, yaitu jadi uh, bisa dikatakan uh, data yang uh, saya berikan ke deep learning atau di CNN saya ini memiliki uh, fitur yang berbeda-beda tentunya dari setiap datanya begitu. Ibu Lestari. Demikian itu penjawab. Ibu Lestari. Iya, izin izin melanjutkan pertanyaannya Atau Bapak. Boleh, silakan. Iya, ya, silakan Ibu.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 saya sekarang ya atau uh, data 3D atau data point cloud itu ada yang namanya model net40 atau uh, data yang di, ya, di, disediakan disini oleh, oleh Princeton, Princeton University kalau saya tidak salah. Jadi di sini uh, dia memiliki apa namanya uh, sebuah dataset yang terdapat 40 kelas, eh, 40 ini adalah melambangkan 40 kelasnya, nah itu dapat nanti dipelajari ibu atau Dapat digunakan misalkan nanti untuk menguji dari model yang eh, kita berikan. Nah di sini mas ada banyak sekali seperti untuk fast bunga, piano ataupun eh, kursi seperti ini. Nah untuk yang data yang saya gunakan eh, pipa, eh, parafusnya pipa ini ya ibu. Jadi untuk di sini saya kenapa tidak menggunakan data set?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 pertanyaan kedua dari tadi hardware yang digunakan ya atau mungkin saya salah mungkin nanti bisa diinterupsi untuk eh, yang pertama dari hardware itu sendiri kebanyakan dari eh, peneliti di, di dunia deep learning atau eh, machine learning khususnya di computer vision itu menggunakan bantuan dari apa namanya graphic card atau GPU dari Nvidia yaitu Lily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 yang eh, banyak digunakan juga salah satunya itu TensorFlow, seperti yang saya pakai kemarin. Nah di sini mungkin nanti jika eh, tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut bisa eh, membaca lebih lanjut di websitenya di tensorflow.org. Jadi begitu ya ibu untuk apa namanya eh, untuk software yang digunakan tapi Sebenarnya tidak terbatas, apa namanya, tidak terbatas dari bahasa Python dan juga Tensorflow juga, karena eh, pada kenyataannya di sini, dalam implementasi saya, di apa namanya, dapat melakukan eh, online recognition atau recognition secara langsung yang datanya didapatkan dari kamera. Itu saya menggunakan bahasa pemrograman C++ itu. Nah, kenapa saya menggunakan C++ ini? Karena yang pertama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 sebagai peneliti itu dapat apa namanya memberikan performa yang tinggi dengan komputasi yang efisien dengan memberikan hasil yang uh, terbaik begitu. Ibu Laili mungkin uh, ada yang ditanyakan kembali atau sudah cukup menjawab? Iya uh, sudah cukup Pak Alvan. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Lilia atas baik. pertanyaannya. Barangkali uh, dari Bapak Ibu, oke okay, ada pertanyaan lagi dari Pak Haryanto. ya. Ini dari Pak Haryanto, terkait training yang dilakukan 2 jam tadi, apakah dilakukan sekali langsung mendapatkan hasil atau sampai beberapa kali percobaan? Pak Alfan, kalau beberapa kali sampai berapa kali melakukan trial sampai ketemu hasil akurasi yang bagus seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Mas Repto. Mungkin saya langsung menjawab ke Pak Haryanto. Silahkan, Jadi untuk uh, saya kembali ke bawah dulu. Nah, nah ini untuk uh, trainingnya di sini ketika uh, apa namanya saya menemukan hasil yang terbaik dari apa namanya dari data yang saya miliki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 Misalkan di seribu epo apakah dia turun lagi atau naik lagi, kita harus menunggu sampai dia benar-benar steady, begitu ya, atau stabil untuk dari grafik akurasi dan juga lossnya. Begitu, Pak Herianto. Mungkin ada feedback dari Pak Herianto atau Pak Sudir sudah menjawab. Oh, yeah. Sudah cukup banyak, ya. Terima kasih, Mas Pak Herianto. Silahkan Oke. Mbak Ibu, barangkali ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Ripton, saya bacakan saja. Oh, dari ya. Silahkan Mas, Mas terkait dari Pak Taufik ya? Ya. ya. Terima kasih, Mas Taufik, atas pertanyaannya. Jadi kenapa di penelitian Mas Alvan menggunakan pipa apakah ada tujuan khusus untuk hal tersebut diimplementasikan,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 Namanya, suatu cara untuk memisahkan objek ini berdasarkan jarak bapak ibu ya eh, karena clustering itu adalah merupakan bagian dari machine learning juga yang dimana ini adalah unsupervised uh, unsupervised, uh, unsupervised atau tidak tidak diberikan apa namanya tidak, tidak diberikan label begitu ya jadi informasi yang diberikan hanya jarak nah mungkin perbandingannya akan relevan ketika di sini saya bandingkan dengan di nah di ini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 Nah, ketika menggunakan DBSCAN, itu dia dapat menghandle atau mengatasi kekurangan dari euclidean clustering yang tidak dapat menangani data-data yang di sini ditumpuk begitu. Jadi, jadi dengan menggunakan algoritma dari DB Scan ini, harapannya dapat memberikan hasil clustering atau hasil pemisahan yang baik sebelum diberikan kepada machine learningnya.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 untuk ya. sebelum melakukan semua hal, kan kita perlu kayak pre atau cleaning. Kira-kira masih perlu ya. waktu berapa lama? Karena kan tadi ada banyak metode beberapa ragam ya. ya. Untuk uh, tahapnya sendiri, jadi mungkin kembali ke pipeline sistemnya ya. Jadi ketika uh, data ditangkap begitu, jadi harus mem, uh, melewati beberapa tahap.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 itu eh, nanti akan disimpan di setiap objeknya dan akan dilakukan eh, pemrosesan lagi yaitu preprocessing untuk training. Nah seperti yang diketahui untuk di CNN sendiri itu eh, data tidak bisa diberikan secara mentah ya atau secara langsung gitu. Jadi harus di beberapa melalui beberapa tahap terlebih dahulu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 dengan cara saya bagi dari nilai terbesar dari masing-masing sumbunya. Jadi misalkan x y, dan juga uh, z-nya yang terbesar di nilai x, maka akan maka seluruh nilai akan saya bagi dengan uh, x begitu. Lalu yang terakhir ini uh, ada tahap terakhir yang bernama jittering yaitu digunakan untuk menambahkan titik random uh, atau titik acak di dalam uh, di dalam satu objek yang akan nantinya digunakan sebagai data set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 tentunya masih di dalam region objek tersebut agar tidak terlalu jauh begitu ya titiknya. Nah lima tadi dihasilkan dari uh, nilai random masing-masing x, y dan juga z. Nah setelah data ini uh, selesai dilakukan preprocessing, nantinya akan di store atau disimpan di dalam uh, HDF5 filenya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 Data 3D atau di sini dalam kasusnya adalah point cloud, itu tidak bisa karena dia merupakan uh, suatu vektor atau uh, kumpulan array dari titik-titik dari apa, representasi shape, begitu exit dan juga z Maka harus saya simpan dulu ke file df5. Nah, setelah dia df5, nanti baru dimasukkan ke dalam sistem uh, CNN yang saya bangun ini, begitu mahasipto, dan nantinya bisa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 rupa poin begitu ya, X, Y dan juga Z, mungkin bisa saya tampilkan di sini datanya. Nah, jadi dia uh, tidak kesel kumpulan pixel X, Y dengan nilai RGB di dalamnya. Nah, ini adalah uh, kumpulan nilai posisi ya, X, Y, Z. Jadi, untuk penghandlean datanya mungkin da uh, sedikit berbeda dari dua dimensi yang uh, sebelumnya telah saya sampaikan di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 kurang lebih uh, satu jam lebih ya Bapak Ibu sudah bergabung melalui acara kami yakni webinar dan juga bedah paper computer computer vision dan juga machine learning dan sebelum kita akhiri kita mohon kita foto sebentar ya Bapak Ibu Bapak, saya stop start dulu mas boleh silahkan ya, terima kasih oke okay.